mana kita di Papan asik yo, kali ini saya di Papan bersama teman-teman Golum dan ini baru pertama kali ke Papan dari Bandung jam 5 subuh bekal GPX dari Kang Dani. ya, kita coba untuk uh, route trek Papan ini ya kira-kira 37 km <laughs> oke, okay. see you ini sekarang di Menara Pandang tower satu. Wow. Nah, itu di depan nanti kita ke sana. Naik sekitar 250 meter Terus turun. Ini masya Allah banget. Busur kanan. Tebingnya kayak di Colorado. Mantap. jadi pengen meser e-bike <laughs> alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos pertama mungkin ya yang di atas uh, tadi kita sudah naik dari sana didorong bisa sampai sini di atas kayaknya kita ke arah atas sana terus turunnya ke seberang sana lagi kayaknya ya wah dari start tadi cuma 1,4 kilo tapi mungkin elevasinya udah 150 naiknya plus dituntun yang bikin capek terus ini sekarang jam berapa nih 10.52 Jam. kantes kantor sini ini lagi sesi foto-foto di sini enak banget, ditambah ada asap. Kanti, kanti. Panggul, panggul, panggul! Ayo, papa Erdam, Panggul, ayo! Kang dobel, panggul! Wah, ini udah susah, antara dorong susah. Kalau panggul berat, ah susah, Wow, ya. View-nya bagus nih. Ini baru 2 km, udah capek. Masih nanjak lagi. ini Nggak kelihatan curam ya. Tapi aslinya, wah curam nih. Terus ini, jalannya kayak gini. Buat rolling sepeda di TTB susah. Jam berapa nih? Ah, 12 Baru dapat 2 km. Mantap. Ini kita sudah sampai di atas puncak setelah melewati ratusan anak tangga. Aduh, saya yang paling depan. Kalau teman-teman enggak kuat bisa sewa porter atau tukang panggul buat bawa sepeda yang ke sini ya. Terus uh, sepeda yang ringan teman, benar kalau kayak gini kayak dibutuhkan banget sepeda saya 16 kilo, jadi terlalu berat ya dipanggul juga, aduh berat jadi buat teman-teman beli sepeda yang ringan oke okay. nomor 2, runner up <laughs> mantap bener raput ya, hatu nyerah seksi terakhir tanjakan sebelum hutan mati Ayo Kang teman-teman oh, ya, dari Papa ya, apa, ya, apa, apa Irdam? Ada ya, Pak Irdam. <laughs> <SIL bean> Kang Kaden, keriput tapi tiris sini. <O Clair> ada Kang Toples, ada Kang Denny, ada Kang Kalo Boyan. Iya, bukan Sirel. Jangan sampai rumah jauh ya. <SILQué> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi hutan mati, oh, Tuh, hutan mati karena ada pohon mati semua ya ya, <tuk> tadi berapa Kang ketujuh kan? Kang? 2000 berapa? 2185. 2185. Suhu 21 derajat. Ini gue tahun baru ya, tanggal 2. 2 Januari. uh capek eh. Lihat view -nya. Mantap. Ini kita nanti ke sana. ini <laughs> Mantap lah pokoknya nggak nyesel kesini. Siap tiga. Wah satu. Deh. Eh, mana tadi ini ya? kalau saya Ah ha Ah, lagi. langkah, lawas lawas, tunggu kemana yuk naik, naik betul enggak mana boleh boleh okay. <laughs> maju kang mah kang kacau uh. sukanya keras tanahnya Aduh. Uh. kena deh, deh. <tuk> <tuk> oke <Okay>, kamera rolling dah <tuk> ya? bismillahirrahmanirrahim Yow. Perhungkul. Aduh. Mak. Yuk, main. Yuk, main, Kang. Aman. Gak darah, yuk. Aman, yuk. Aman. Aman, aman. Kanan, ya. Anjir, salah Ah Ke mana ieu ka Anjir 3, claro. 4 I don't know. Terima <susuk> Guys, kalau And now they on what that? Eh. Ah. gimana? Tangkas. Ini. lewat jalur motor trail. Siap. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. relross, TERUS woo, oh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. TERUS uh. masuk rel, masuk rel, oh. aduh, masuk rel. ngapain saya nggak naik? Akan jatuh, karena rel lagi miring. Oh, iya. Yep. Woo, roller coaster man. Servisi <tuh> gang. <tuh. tuh>. Terus. kanan kiri eh uh. uh. uh. dun eh dun guys adventure Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Lutung, Kambung Lutung Yuk Goan, Pak Gusang ke, asli air eh, mana <Susuk> namanya juga adventure ya kita tidak tahu dia ya, enggak tahu kuatannya saya Ayo, Papi, di atas saja <laughs> Wah, enak. enak, enak, enak. Kas kas kas kas kas pupuk salah Wah mantap mantap bor ngataskan, uh mantap guys, kenikmatan yang semangat secuil terakhir, <laughs> uh lagi guys, kanan kiri dan lurusnya, lurus bingung kita guys, banyak persimpangan, aduh, <laughs> leh Alhamdulillah. Yang kan terus, hai, hai, hai, emak Yo. Let's go. Oke, itu ya? Heeh. feeling good like a suit